Kucing Maine Coon: Karakteristik dan Fakta Menarik. Kucing Maine Coon adalah salah satu ras kucing yang paling populer di dunia. Kucing ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan bulu yang lebat, sehingga menjadi salah satu kucing terbesar dan paling indah di dunia. Selain itu, kucing Maine Coon juga memiliki karakteristik yang menarik dan kepribadian yang unik. Asal-usul, asal-usul kucing Maine Coon masih menjadi misteri, namun diperkirakan berasal dari daerah Maine, Amerika Serikat. Legenda mengatakan bahwa kucing Maine Coon adalah hasil persilangan antara kucing domestik dengan kucing liar Eropa atau kucing liar Norwegia. Karakteristik fisik, kucing Maine Coon memiliki tubuh yang besar, panjang dan kuat. Beratnya bisa mencapai 9-18 kg, dengan panjang hingga 120 cm. Bulu kucing Maine Coon sangat lebat, dengan warna yang beragam seperti hitam, putih, coklat, merah, silver, dan krem. Kucing ini juga memiliki telinga yang besar dan bulat, serta ekor yang panjang dan lebat. Karakteristik kepribadian, kucing Maine Coon dikenal sebagai kucing yang ramah, penyanyang dan mudah bergaul dengan manusia dan hewan peliharaan lainnya mereka juga sangat aktif dan senang bermain serta suka berburu kucing main Coon juga terkenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan dapat diajari berbagai trik fakta menarik kucing main Coon adalah kucing negara bagian main Amerika Serikat dan menjadi simbol kebanggaan bagi warga main kucing main Coon sering disebut sebagai anjing kucing karena kepribadiannya yang mirip dengan anjing mereka juga senang bermain fetch. Kucing main Coon memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memanjat dan melompat, meskipun ukuran tubuhnya besar. Kucing main Coon memiliki suara yang unik, dengan suara nyaring dan melengking. Kucing main Coon dikenal sebagai salah satu kucing yang paling sehat dan tahan terhadap penyakit. Kucing main Coon membutuhkan perawatan bulu yang intensif, karena bulunya yang lebat dan panjang. Kucing main Coon sering menjadi bintang film dan iklan karena kecantikannya yang memukau. yang indah, ramah, dan aktif. Mereka adalah pilihan yang baik untuk keluarga yang memiliki anak-anak atau hewan peliharaan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa perawatan bulu yang intensif diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Jika Anda ingin memiliki kucing yang ramah dan cerdas, kucing Maine Coon bisa menjadi pilihan yang tepat. Perawatan kucing Maine Coon, perawatan bulu yang intensif adalah salah satu kebutuhan utama kucing Maine Coon. Bulu yang lebat dan panjang membutuhkan perawatan yang teratur untuk mencegah kusut dan membantu menjaga keindahan bulu. Menyisir bulu setidaknya dua kali seminggu dengan sisir bergigi lebar dapat membantu menghilangkan bulu yang mati dan kotoran, serta mengurangi risiko kusut dan kerontokan bulu yang berlebihan. Selain perawatan bulu, kucing main pun juga membutuhkan perawatan kesehatan yang teratur. Mengunjungi dokter hewan setidaknya satu kali dalam setahun untuk pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan termasuk pemeriksaan gigi dan vaksinasi adalah penting untuk menjaga kesehatan kucing Maine Coon pengasuhan yang baik dan perawatan yang teratur dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing Maine Coon Anda serta membantu mereka hidup lebih lama dan lebih bahagia kesimpulan, kucing Maine Coon adalah kucing yang indah dan unik dengan karakteristik fisik yang besar dan bulu yang lebat mereka juga memiliki kepribadian yang ramah cerdas, dan mudah bergaul dengan manusia dan hewan peliharaan lainnya. Namun, mereka membutuhkan perawatan bulu dan kesehatan yang intensif untuk menjaga keindahan dan kesehatan mereka. Jika Anda merencanakan untuk memelihara kucing Coon, pastikan Anda memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk memberikan perawatan yang tepat dan mencukupi.